Assalamualaikum Halo guys ketemu lagi di Samguso Channel Oke di video kali ini kita akan bahas tentang Sebuah pertanyaan atau sebuah kejadian ya Jadi beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini Youtube lagi agak ada bersih-bersih mungkin ya Jadi banyak youtuber-youtuber pemula yang mengeluhkan Subscribernya itu banyak yang hilang dan angka hilangnya itu fantastis ada yang puluhan ada yang bahkan sampai ratusan nah itu merupakan sebuah tanda tanya untuk youtuber pemula ini kenapa kok subscribernya banyak yang hilang kita akan bahas di video ini kira-kira apa sih penyebab dari subscriber yang hilang itu dan apa solusinya ini yang paling penting nah untuk lebih lengkapnya lagi kita akan bahas di dalam video ini so pastikan teman-teman stay tune, tonton video ini sampai selesai uh, sebagai yang diketahui bahwasanya youtube dalam beberapa bulan terakhir ini sedang melakukan bersih-bersih ya banyak akun-akun yang ditutup oleh youtube akun gmail pun banyak yang ditutup Uh, akun AdSense juga banyak yang ditutup, bahkan ketika orang mau mengajukan monetisasi channel juga lagi sulit. Ada yang baru bikin akun AdSense ditutup, ada yang baru bikin Gmail diblokir, dan lain-lain. Itu adalah uh, mungkin kegiatan rutin tahunan atau dua tahunan ya, itu dari YouTube melakukan bersih-bersih di kanal mereka. Nah, ini salah satu penyebab dari hilangnya subscriber di channel kita. Uh, ini coba ditelaah dulu beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang itu subscriber datang dari mana gitu apakah dari organik, apakah kita melakukan cara-cara tertentu untuk menambah subscriber nah itu yang perlu ditelaah setelah saya pelajari, ternyata hilangnya subscriber ini adalah berasal dari traffic yang agak nggak biasa di channel kita gitu jadi kalau misalkan gini, biasanya channel kita normalnya itu sehari ada subscribe nambah 2, 5, atau 10, itu normalnya, rata-rata segitu. Nah, tiba-tiba di hari tertentu, karena kita ngebus melakukan suatu hal untuk menambah subscriber gitu ya, misalkan S4S gitu. Tiba-tiba di hari itu subscriber nambahnya itu nggak normal dibanding hari-hari biasanya, 30, 40 misalkan. Nah dibanding hari-hari biasanya kan cuma maksimal 10 gitu Ini tiba-tiba 40 Nah ini pasti dicurigai oleh youtube Nah maka begitu nambah keesokan harinya pasti akan berkurang Se yang dianggap nggak wajar oleh youtube Kalau misalkan biasanya 10 kemudian nambahnya 40 Nah berarti yang 30 ini dianggap nggak valid Maka itu dihapus oleh youtube Nah penghapusan ini nggak tahu apakah dianggap nggak valid Atau memang subscribe-nya dibatalkan saya nggak tahu, tapi yang jelas itu subscribernya berkurang sebegitu banyak. Nah, ini saya juga alami di channel baru saya. Saya bikin channel baru, saya boost subscribernya, dan benar, dia hilang. Di hari-hari pertama itu sempat hilang. Dan itu cukup membuat down ya. Lagi semangat bikin channel, lagi semangat bikin konten. Eh, tahu-tahu hilang. Nah, sekarang gimana solusinya untuk mengatasi... Hilangnya subscriber ini yang pertama tentunya adalah tetap bikin konten, terus bikin konten terus berkarya dengan harapan dari konten-konten tersebut bisa menambahkan subscriber. Kemudian, uh, selanjutnya adalah abaikan subscriber yang hilang, jadi nggak usah dipikir, nggak usah dianggap. Jangan sampai subscriber yang hilang itu bikin down, kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Oke. Okay kalau misalkan biasa mencari subscriber dengan cara S4S misalkan ya dilanjut aja sewajarnya selama nggak uh, over istilahnya nggak enggak over berlebihan gitu ya ini ini juga yang saya lakukan di channel baru saya setelah di hari keberapa itu sempat hilang subscribernya kemudian saya cuek saya nggak nganggep ah biarin ajalah hilang yang penting saya terus bikin konten terus ngebus subscribernya nah ternyata setelah hari kedua hari ketiga semenjak hilangnya subscriber itu subscribernya enggak hilang-hilang lagi Nah itu ini sebagai catatan bahwasanya ketika penambahan subscriber itu stagnan gitu ya apa konstan rata-ratanya sama mungkin itu dianggap normal oleh YouTube gitu ya jadi ketika tadi awalnya sehari dua subscriber 5 subscriber 10 subscriber kemudian tiba-tiba satu -tiba hari naik tiba-tiba sehari 30 subscriber Nah itu kan hari pertama itu dianggap nggak valid oleh YouTube tapi kok ternyata di hari kedua itu ternyata 30 subscriber lagi hari ketiganya nggak jauh-jauh dari itu 25 30 40 per hari itu mungkin sama YouTube dianggap normal-normal saja karena ya memang nggak cuman sehari, nah yang dicurigai, yang dicurigai oleh YouTube itu adalah ketika satu hari tiba-tiba subscriber melonjak tajam tanpa ada video baru, itu mungkin yang dianggap spam oleh YouTube. Kemudian di hari keduanya normal lagi, 10 subscriber lagi. Nah lonjakan ini, lonjakan grafik ini mungkin yang dianggap sebagai YouTube adalah spam atau uh, enggak valid gitu jadi di hari berikutnya subscriber itu dihilangkan solusinya adalah terus gas terus jangan kasih kendor kalau biasa nyari subscriber terus nyari subscriber biasa bikin konten terus bikin konten nggak usah dianggap yang subscriber itu, hilang itu nggak usah dianggap lanjutkan berkarya lanjutkan terus nyari subscriber Insya Allah dalam seminggu atau sebulan itu subscribernya akan jadi permanen Oke segini aja dulu sharingnya, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di like videonya dan di subscribe channelnya. Oke sekian dulu, thanks for watching, see you on the next video, Assalamualaikum.